Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang Mimin doakan untuk kalian semua Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini Tentunya ada kabar vitamin bahagia banget nih buat kita semua para fans Yang sudah mampir di channel Youtubenya Rizky Bilar pasti sudah tahu banget para sahabat, ya. Kita disuguhkan vitamin bahagia nih oleh idola kesenangan kita Lesti dan Rizky Bilar tapi tapi kita lihat persahabat ya keugian pertama ini kasihan banyak sama bang Fali sampai menangis di si persahabat ya di prank oleh Rizky Bilar dan Lesti ya tuh tentunya dan aja persahabat ya pranknya berhasil tentunya untuk Lesti dan Rizky Bilar persahabat ya tentunya berhasil prank Abah Valdi Akbar nih, kita lihat aja. Tentunya keunggahan berikutnya persahabat ya ini momen yang tentunya gemes banget melihatnya. Lagi-lagi tentunya Lesti dan Rizky bilang memberikan kabar bahagia buat kita semua persahabat ya kita lihat nih Tentunya abang Bilar lagi unyil unyil dari Lesti ya, aduh cute manja banget ini persahabat ya. membuat kita semakin bangga. Dan bahagia banget melihat kebersamaan dari Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan banyak sekali respon dari para fans Salah satunya di sini dari akun SDR underscore yang mengatakan dalam kolom komentar Mereka yang bucin, gue yang salting-salting masa katanya <laughs> Ada juga ini komentar lain nih, bersahabat ya dari akun Instagram. Setiap TV yang berkomentar, kasihan yang kena prank, niat hati biar fokusnya ke si korban, tetap aja penonton mah fokusnya sama kelakuan si anak-anak soleh dan solehah ini. Wah, persahabat ya, tentunya fokusnya hanya dengan Lesti dan Rizky Bilar yang membuat kita semakin bahagia, persahabat ya. Mudah-mudahan secepatnya mereka melangsungkan acara pernikahan dan tentunya mudah-mudahan secepatnya mereka bisa... Tentu yang ngasih Leslar Junior nih untuk kita semua para fans khususnya persahabat ya kita selalu support, kita selalu dukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan juga persahabat ya, kita mendapatkan vitamin baru nih malam ini tentunya tunggu saja info dan kabar selanjutnya ini informasi di malam hari ini persahabat, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh